Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tapi bu, Dari Lampung ke Jakarta Jangan lupa pembawaan Ani Kami dari 10 IPA izinkan kami ikut lomba ini Seorang kakek berkaki putung Aku hentang, bermain patung Apakah anda, sudi bergabung? Berkaca sambil berdiri Berdirinya di bawah pepaya Paton banyak digemarin Mari berpatung bersama saya Tiga bawa di jual, gue beli Ada mata sama Suni Apa sasi. Beli apa bukan hanya aktif jangan lupa beli kuas karya. Perkenalkan saya Adib orang ganteng se-Indonesia. Oh, <tos> Halo di lomba dua. Tanah, habis dibeli ini. Perkenalkan nama saya Nabila, yang cantik kayak Syahrini. Ada enggak ada semangka? Ada kelengkeng sama jamur, selamat gubiar hari bahasa, semoga Indonesia lebih maju. Ada Aziz beli sepatu, tidak lupa membeli jamur, Indonesia tambah maju, rakyatnya tambah makmur. Ada tumpah pergi ke kali, air mengalir sangat jernihnya, Betapa kau pandai sekali apa rahasia yang kau punya? dia pada itu dari ketekunan uang seribu di dalam satu uang seribu di dalam satu untuk membeli meja kaca mudah ilmu ada pendukung hanya saja malas membaca Bekupuran ada melatih kanan kiri orang lalu menjaga. Penuh ilmu di dalam hati. Kenapa aja masih masih? <tuk> kenapa? <tuk> penuh ilmu di dalam hati. Kenapa? Di sekolah aneh seputer belajar untuk mendapatkan ilmu. Ingat, Ingatlah selalu, 28 Oktober, sumpah pemuda lahir di tanggal itu. Bulan Sabit di malam hari, kita melengkung dengan sempurna Sumpah pemuda setiap hari, selalu melekat di dalam jiwa Hati sakit melihat mantan, karena mantan bersama caca disakit melihat mata karena mata bersama caca 10 ipa kelas kelas kelas kelas kelas kelas kelas kelas kelas kelas kelas sampai saat pagi kelas terima kasih, semoga esok kelas